Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Biarku tutup luka, meski aku tersakiti. Cukup aku yang rasa.